Itu yang diterapkan oleh muridnya itu adalah yang hasil dari gurunya Tapi dia bisa lebih baik daripada gurunya Karena apa? banyak kita melihat atau menemukan Seorang penceramah atau ustadz yang berbicara di depan jamaahnya Tidak jelas temanya Kita menemukan, sering menemukan orang berceramah Diem aja gini Atau misalkan nunduk ke bawah seperti ini Bahkan ada menemukan juga orang berceramah sambil merem makanya akan lebih gampang mengajarkan ceramah kepada artis daripada mengajarkan berakting kepada ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara sekalian berjumpa lagi dengan saya Soleh masih di Fatih Channel kali ini kita akan membicarakan seputar menjadi seorang penceramah yang bagus. Bagus di sini adalah bagus dalam arti bisa dimengerti dan bisa difahami oleh jemaah atau oleh audiens, bukan dalam arti bagus yang populer seperti itu bukan. Saudara sekalian, terlebih dahulu saya sampaikan bahwasanya ketika saya memberikan materi tentang menjadi penceramah yang bagus, tidak dalam arti saya sendiri sudah Bagus, Tidak seperti itu Karena yang namanya pengetahuan itu Susah diterapkan oleh kita Tapi gampang oleh orang lain Contohnya misalkan Yang akan saya sampaikan ini Itu susah misal oleh saya susah Tapi bisa jadi oleh Anda sangat gampang sekali Menerapkannya Itu hal yang wajar seperti itu Kenapa ada murid Bisa melebihi guru dalam hal eh, Bagusnya itu yang diterapkan oleh muridnya itu adalah yang hasil dari gurunya tapi dia bisa lebih baik daripada gurunya karena apa? karena gurunya mungkin susah dalam menerapkan itu tapi muridnya gampang menerapkan itu nah, oleh karenanya kalau saat ini saya membahas tentang menjadi penceramah yang bagus tidak dalam arti saya sudah bagus tapi mungkin yang akan saya bicarakan kali ini susah diterapkan oleh saya tapi gampang oleh Anda bisa jadi seperti itu Saudara sekalian kalau kita menjadi penceramah yang bagus, atau pembicara agama yang bagus, secara garis besar kita harus memiliki dua hal. Harus memiliki dua hal. Yang pertama adalah penguasaan terhadap materi. Kita harus menguasai materi. Materi untuk berceramah, materi untuk berdakwah. Kita harus memiliki itu. Tanpa memiliki materi, saya tidak akan menjadi penceramah yang baik. Banyak kita melihat atau menemukan seorang penceramah Atau ustad yang berbicara di depan jamaahnya Itu tidak jelas temanya Bahasannya nggak jelas Bahkan dalam satu ceramah rukun Islam semua dibahas Mulai dari syahadat, sholat, kemudian zakat, puasa, haji Dia bahas semua karena apa? Karena materi tidak ada lagi Kebingungan dia harus menyampaikan apa karena materinya sudah habis sementara waktu masih ada. Nah, di sini yang pertama harus menguasai materi. Penguasaan materi itu dihasilkan secara jangka panjang. Mungkin dari pesantren, kita dulu pesantren atau misalkan kuliah dari bangku kuliah, sekolah itu bisa menjadi penguasaan materi nanti. Dari hasil pesantren, hasil kuliah, materi kita dapatkan. Tetapi tidak cukup di situ. Tetap materi itu harus dipersiapkan juga Walaupun lulusan pesantren, seorang ustadz, Walaupun lulusan perguruan tinggi, seorang sarjana agama Kalau tidak dipersiapkan sebelum dia ceramah Di saya itu tidak akan berhasil dengan sempurna ceramahnya Karena pengetahuan di memori kita itu kan banyak Bertumpuk-tumpuk gitu Semua pengetahuan ada di sini bertumpuk Jadi kalau mau berceramah harus dipilah terlebih dahulu dipersiapkan. Yang agak lupa diingat-ingat kembali. Nah, seperti itu. Yang pertama adalah penguasaan materi. Kalau tidak materi, tidak menguasai materi, ya jangan coba-coba lah. Mungkin bisalah ceramah bisa, tapi mungkin hasilnya tidak maksimal. Itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah cara menyampaikan. Nah, ini adalah cara yang paling kompleks ini adalah bahan yang paling banyak sebetulnya di sini seorang pendai itu dalam menyampaikan itu harus menguasai beberapa ilmu beberapa pengetahuan beberapa skill kalau mau menyampaikannya itu bagus seorang ustad harus memiliki ilmu public speaking yang bagus atau cara berbicara di depan umum yang bagus kalau dia seorang ustad memiliki public speaking niscaya ceramahnya pun akan bagus juga seorang ustad itu harus memiliki body language nah gerak tubuh kan seperti ini ada kan kita menemukan, sering menemukan orang berceramah diem aja gini atau misalkan mundu ke bawah seperti ini bahkan ada menemukan juga orang berceramah sambil merem nanti jemaahnya pada kabur semua kalau dia sambil merem. nah body language itu itu juga menentukan gestur ya gestur kita mimik muka kita gerak tubuh kita itu menentukan nanti dalam tersampaikannya pesan kita nah jadi eh, tangan kan ini ini berguna tangan itu kemudian tatapan wajah kemudian Uh, raut muka kita Dan juga seorang ustad itu Harus pandai berakting juga Harus pandai berakting tatkala dia menceritakan suatu Atau kisah yang sedih misalnya Dia harus dengan Raut muka yang sedih Kemudian Suara yang agak gemetaran Itu banyak Kita menemukan ustad yang seperti itu Dia bisa menyesuaikan tatkala menyampaikan yang bersifat ancaman, ancaman Allah misalkan, dia dengan suara yang lantang, dengan nada marah dan sebagainya, nah ini berakting kan harus bisa seperti itu. Nah, jadi uh, seorang artis misal atau seorang aktor, dia yang pandai berakting, tatkala terjun ke dunia agama, memperdalam agama, dia ceramah tentu akan lebih uh, bagus dari orang yang tidak bisa berakting. Makanya akan lebih gampang mengajarkan ceramah kepada artis Daripada mengajarkan berakting kepada ustaz Sepertinya akan lebih gampang mengajarkan ceramah kepada artis Karena seorang penceramah membutuhkan berakting untuk tersampaikannya pesan tersebut Sementara dua hal dulu, yang pertama materi, yang kedua dalam cara menyampaikan Dalam cara menyampaikan ini kita harus memiliki skill yang banyak yang barusan kita bahas adalah public speaking, kemudian body language, dan juga berakting. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.